oke okay, mas bro tripodnya sudah jadi sudah bisa dipakai ya mas bro dan ini bukan tripod sebenarnya mas bro lah, kakinya 4, biasanya tripod kan 3 ini 4 ya anggap aja tripod dan ini untuk penyambungan kaki sama tangkainya ini mas bro caranya seperti ini memakai pen dari kayu juga dan menggunakan lem setan ya mas bro dan ini untuk tangkainya sendiri dia double tiga karena yang tengah bisa ditarik ke atas Kalau kurang tinggi Nah ini tampak dari depannya Dan untuk penyambungan tangkai sama uh, Tempat hp seperti ini Nah ini mas bro Nah Ini tampak dari samping Nah seperti ini tampak dari samping Ini mas bro simple saja mas bro yang penting oke okay. dan itu bisa digoyangkan tergantung kita nanti mangkainya kameranya kurang pasnya gimana nah ini tampak dari belakang untuk penggepit hp nya sendiri saya kasih pair supaya bisa ngepit bisa narik kalau tadi ke atas bisa turun sendiri nah seperti ini mas bro dan untuk tempat hp nya atas bawahnya itu saya kasih potongan selop Supaya tidak terlalu keras Oke mas bro sudah jadi tripodnya Nah tripod entah apa ini mas bro Nah ini untuk kalau di lantai keramik atau lantai apa dan di atas meja Bisa diposisikan seperti itu mas bro kakinya Nah seperti ini Lebih nyaman Nah apabila kurang tinggi bisa ditarik tangkai tengahnya mas bro Nah seperti itu Kurang lebihnya tingginya 45 cm mas bro Dari tapak Nah kalau mau dibawa kemana-mana Kakinya bisa dilipat ke atas Nah seperti itu mas bro Dilipat saja kakinya Dikumpulin itu bisa dimasukkan dalam tas. Kalau panjangnya kalau sudah dilipat kurang lebihnya 40 cm, Mas Bro. Nah, ini Mas Bro. Bisa dibawa, bisa dimasukin dalam tas. Ini tripod jadi-jadian, Mas Bro. Ada penyambungan bawahnya seperti itu. Jadi jadian, coba-coba bikin tripod dari kayu, alhamdulillah jadi. Bisa digunakan Ini tinggal perapian pengamplasan Dan rencana mau modulator ini mas bro Sama bikin skor kakinya Belum terpikir mau caranya Yang bagusnya gimana Supaya lebih oke okay nya gimana Masih dipikirkan Oke mas bro Terima kasih telah menonton video saya Video berbagi pengalaman Berbagi ilmu Jangan lupa dukung terus channel saya, artikul channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, Mas Bro, terima kasih.